Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi jumpa lagi dengan kami XCOM channel ya kali ini saya dapat servisan salah satunya itu ya. komputer eh, apa ini ya komputer all-in-one merek Acer. Nah ini dari sekolah ya, sekolah di Surabaya Kami dapat servisan ini Tujuh, tujuh Satu ini satu uh, Komputer jenis Olimani satu Yang itu kelihatan Ini sudah jadi Tiga, dan yang tiga sudah diambil Nah ini juga Ini yang sudah jadi Tinggal yang satu ini ya nah ini yang belum jadi ini semuanya merek Lenovo ya kita akan coba servis nah ini ya semuanya mati total ini komputer ini juga saya belum tahu baru pertama kali ini saya menjumpai dan saya memegang belum pernah menyalakan apalagi ya ini pertama kali dan tahu saya bisa apa enggak nanti terusahkan juga mati tetap akan lihat pipenya belakang ya kita, kita tidurkan aja ya ini Acer Eserveriton kita nah, akan cek Sama sekali, tidak ada indikator yang nyalakan Kita dengarkan Tidak ada suara kipas Mati total Oke Kita akan lakukan Pembongkaran Ya Kita akan lakukan Pembongkaran, dulu saya tidak tahu Gimana cara Bungkarnya kita akan siapkan alat-alatnya untuk bongkar ini. Oke, untuk pembongkaran dari komputer Olimban ini bisa kalian lihat di video kami yang satu ini ya. Di sini ini kalau enggak salah. Oke. Itu aja. Kita akan langsung ke yang sudah bongkaran di botnya aja. Baiklah kita akan lakukan pengecekan tapi terlebih dulu kita ambil bodinya keluar, kita bongkar bodinya caranya lepas semua baut-baut yang ada di main. Ya, ini botnya sudah kami Lepas Kita akan cek Tegangannya Kita singkirkan dulu casingnya ini masih Kita selanjutnya kita akan tes. Oke, selanjutnya kita akan cek tegangan. Gimana caranya? Supaya ini bisa nyala kita adaptor. Caranya adalah buat review-nya kita lepas. baterai di sini ini baterai biasnya terlepas dengan baterai bios dilepas otomatis begitu ada arus uh, arus listrik dari cas itu masuk dia akan otomatis ini akan ini menyala tanpa di tombol power dan berdasarkan di avo cek tegangan <tuh> perlu diketahui untuk cek tegangan ini tandanya uh, yang kotak-kotak seperti ini ya ini induktor ini pasti ada tegangannya untuk mengetahui uh, berapa volt di sini ada elko yang putih uh, yang aluminium ini ya bulat-bulat ini ini lebih mudah karena ada tulisannya biasanya nah ini uh, kalau ada elko tulisan 2,5 volt Biasanya ini tegangannya sekitar 1 volt atau 0,9. Kita cek di sini ya. Tes tidak ada sama sekali satu volt, satu volt tidak ada. Induktor pun juga tidak ada. Tidak ada, tidak ada. ada. eh. Eee... Ini. ini 19 volt. tidak muncul juga. Ini, 11 kalau tidak muncul di sini. Dan enggak ada, otomatis semuanya tegangan di sini tidak ada semuanya. Baik, 3,3 5 volt. Maksudnya enggak ada karena tegangan utama 19 volt tidak ada. Kita akan cek ke sini. fius. Oh, dari fuse ada 19 volt. Keluar fuse. Muncul 19 volt. Terus dia masuk ke MOSFET. Ke MOSFET muncul 19 volt. Dan kita akan cek Terima Kayaknya yang MOSFET ini kita akan jadi dulu MOSFET ini ya. Ini punya berapa ini? Ganti aja ini Kita akan ganti ini spesial 19 pol ada. Bola-bola ini ada 19 bola ada. Kita cek di sini. Sekarang kita cek yang di Sempit tempatnya, satu volt sebelas ini sudah sudah ada. sudah ada semua. Kita akan coba, kita pasangkan ke casingnya, apakah bisa nyala atau tidak. Oke. Ya. Kita potong dulu, ya ini. Kami pasang kembali ke casingnya Kita akan coba Nyalakan kita akan lihat layarnya uuuuhh beratnya kita lihat nah keluar tulisannya Acer nah Bios version keyboard error kita akan tancapkan keyboard kan F1. Kita akan lihat bisa nyala apa enggak. Windows. Oh, kayaknya Windows 10 ini ya. Windows nya tidak rusak ya Windows nya rusak Habis mati Akan coba, uh, oh suaranya dengan kita akan tes internetnya. Udah connect, kita masuk YouTube. suaranya sudah terdengar dan bisa nyala kita akan test atau cek kita nyalakan seharian apakah mati apa tidak Oke okay. Gema saya cari di internet Tidak ada Dan Alhamdulillah Tanpa pun Bisa ternyata kerusakannya Hanya e, MOSFET pada Di powernya aja Itu yang putus Dan itu e, MOSFETnya Umum ya ada Kita punya stok Langsung kami ganti saat itu juga Dan tegangan pun bisa muncul Yang ke-19 itu ternyata Bisa dan nyala seperti ini ya saya merasa gembira saya merasa senang karena saya baru pertama kali ini saya dapat uh, laptop apa, komputer all in one, Acer saya belum pernah menjumpai saya belum pernah memegang sekali memegang langsung men-servicenya rasa tekan rusak karena saya juga gak tahu normalnya itu gimana komputer ini sebenarnya ya mungkin dari sini bisa jadi kalian semua bahwa pemirsa uh, yang mungkin kasusnya seperti saya sama bisa buat referensi atau buat nambah pengetahuan ya selanjutnya nanti jumpa lagi dengan video yang lainnya karena masih ada satu laptop yang belum selesai dan ada fungsi bio ada TV tabung ada apa lagi ya banyaklah gak tahu ya nanti Oke, saya pikirnya itu. Salam kami dari XM Channel dan kami harap kalian semua senang atau ya dengan kami. Kalau ada yang salah, mohon maaf bisa ditambahi, bisa komentar, bisa dan yang lain-lain. Kami terima kritik dan sarannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan kami jumpa datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada otomatis semuanya tegangan ini sini Suaranya sudah terdengar, jadi misalnya lah kita akan take atau take, kita nyalakan sehari-hari apa, mati apa tidak?